so Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iza. Halo. Halo Nih Sore ini kita mau ke Salatiga Ya Dari ya. ya. Salat bang, bang Surya Ya, nah, Dari Tamanan Bantun Ke Salatiga Untuk jenguk Ibu yang baru saja Mereka. Alhamdulillah sembuh dan beratnya. Semoga Mudah berkahan, tidak kambuh lagi dan Insya Allah nanti sampai di Salatiga selamat tidak ada halangan saat apapun. Oke, mohon doanya ya. Oke, ini kita sudah sampai di Berinti, sudah sampai di Kebun Arum, Kabupaten Klaten. Karena kita lewat jalan uh, tikus tadi jalan besar agak sedikit crowded karena biasa akhir, akhir pekan jalan Jogja Solo cukup padat. Oke ini kami lewat eh, jalan alternatif dari gundang menuju ke ngupit ngawen ini sudah sampai di pertigaan kebun arum eh, tepatnya di selatan pabrik gula nah ini kalau ke kanan menuju ke Kota Klaten, ini kami lurus terus belok kiri nanti masuk desa Puneng Itu salah satu desa yang cukup banyak umbulnya juga atau umbul mata air Uh, nanti di sini tembusnya Karang Nongko setelah Karang Nongko, baru nanti masuk ke daerah Ngawen yaitu nanti tembusnya di simpang 4 uh, Pasar Ngupik kemudian belok kiri menuju ke jalan uh, Klaten Boyulali Boyolali jalan provinsi. Nah, ini lewat itu kita ke Kecamatan Kebonarum yaitu desa Pluneng. Masih cukup kaya akan air alami, cuman ya memang harus hati-hati karena tidak semuanya bisa terjaga dengan baik karena kondisi pembangunan yang cukup pesat sehingga dikhawatirkan nanti umbul-umbul ini akan uh, punah. Oke, ini sudah masuk Upit. Tadi sudah melintasi uh, Simpang Empat, uh, Pasar Ngupit, Kecamatan Ngawen. Ini sudah menjelang provinsi yang menghubungkan antara kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Juga nanti ini sebagai perbatasan Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Jatinom di Kabupaten Klaten. Jadi destinasi yang lumayan ramai untuk uh, kendaraan yang lalu lalang ini sudah masuk kecamatan eh, Jatinom ini sudah masuk pasar Jatinom simpang 3-4 Jatinom ini cukup prodit karena memang disini pasar juga selain peramen truk-truk yang dari arah Merapi karena memang di sini jalur jalur truk golongan C rata-rata tambang dari Gunung Merapi yang arah ke Semarang dan sebagainya, ini masuk jalur sini semuanya ini jalur provinsi masih jalur provinsi dan karena memang, kenapa ini dipilih karena jalannya cukup datar cukup mulus juga dan rata-rata daripada melewati daerah seperti hanya magelang yang naik turun mereka pada milih jalur ini satu mungkin yang lebih dekat ya yang daerah, -daerah salah selatiga dan sebagainya jadi kanan kiri yang berhenti hanya truk truk pasir truk truk eh, galian golongan C pasir maupun batu ataupun sirtu dan frekel ini harus cukup bersabar Dan di sini karena memang di depan pasir muatan berat nggak bisa cukup kenceng ya kita harus bersabar untuk menunggu antrian e, nanti begitu kosong baru kita akan ataupun berani untuk mendahului truk-truk ini Karena memang akhir pekan jalur ramen dijadikan sebagai juga jalur alternatif dari Jogja menuju ke Semarang itu biasanya pada lewat sini khususnya yang daerah timur Kecamatan Kalasan, Prambanan dan sebagainya itu biasanya lewat sini untuk ke Semarang, ke dan sebagainya karena memang relatif lebih dekat dibanding melalui jalur Magelang. Nah ini jalur alternatif lagi ya, jalur alternatif dari Kecamatan Tulung Klaten menuju ke Kota Boyolali Karena kalau nanti ikut jalur provinsi, jalur utama itu cukup padat Banyak truk-truk yang jalannya pelan-pelan tidak bisa dipacu perjalanan kita maka saya memutuskan untuk memakai jalan ini Nah ini tembusnya uh, Simpang 4 uh, Sonolayu sudah masuk Kota Boyolali belakang ini batalion. batalion, kemudian ini sudah masuk jalur nasional lagi, jalur lingkar ibu di Solo Semarang. Jadi uh, jalur ini relatif padat juga karena ini banyak dari arah Jawa Timur yang bagian selatan untuk menuju ibu kota itu melalui jalur ini. Nah ini bisa dilihat ini depan uh, jalur tengahnya uh, Solo Semarang itu kanan kiri banyak truk truk yang berhenti istirahat dengan uh, karena memang kondisi capek mungkin tapi sebaiknya memang berhenti di tempat parkir yang sudah disediakan karena memang sangat resiko bagi pengemudi lain ketika kanan kiri ini untuk berhenti ditakutkan nanti uh, lupa ternyata di depan ada truk berhenti dan itu berisiko maka uh, siapapun yang melintas di jalan nasional mestinya harus ekstra waspada karena biasanya truk-truk itu bisa berhenti Begitu capek berhenti di kanan kiri jalan Yang penting bisa untuk parkir Bisa untuk istirahat Sudah berubah Untuk memulihkan kembali stamina Sehingga eh, Sangat sangat sering terjadi eh, Parkir di pinggir jalan Dengan kondisi yang seperti ini Ini tidak terjadi hanya di lintas tengah Di lintas selatan, utara Maupun lintas timur Sumatera Itu sering terjadi untuk parkir di pinggir jalan begitu sampai langsung istirahat itu sudah biasa kalau jalan sih relatif mulus ya walaupun uh, jalannya naik turun jalan solo semarang ini tapi uh, selain sudah empat lancur juga ini uh, jalannya cukup bagus walaupun di sebagian ada jalan yang keriting ya aspal yang sedikit menggulung karena memang beban yang di bawa oleh truk-truk ataupun kontainer-kontainer cukup berat sehingga posisi nanjak jalan aspal posisi panas ya biasa terjadi jalan agak keriting itu terjadi di mana-mana tidak ada di jalur ini jalur pantura jalur selatan lintas timur sumatera dan sebagainya sering terjadi ini termasuk eh, tanjakan ini ini truknya sampai tidak kuat naik karena memang trouble mungkin, sehingga mengakibatkan e, tadi terjadi antrian. Di depan kita ini ada gunung yang cukup megah, yaitu Gunung Merbabu. Itu cukup indah kalau persidangan sini cukup e, pada pagi hari. Maka e, sudah menjadi langganan para e, pemudik memang khususnya yang datang dari ibu kota untuk melepaskan ya, lepaskan waktunya lewat sini itu pada saat pagi hari. Karena memang di sebelah kiri kita itu ada Gunung Merbabu juga Gunung Merapi. Naik turun. Walaupun tidak seindah sepertinya di puncak, tapi cukuplah kalau di Jawa Tengah itu lewat sini selain dari untuk keperluan untuk Uh, pulang kampung maupun ke tempat saudara, tapi jalannya cukup uh, nyaman, cukup indah kanan kirinya karena memang banyak pegunungan. ini kecamatan ngampel salah satu penyangga kota penyangga ekonomi di bagian barat kabupaten boyolali. jadi ngampel ini pasarnya cukup besar, kotanya cukup lumayan uh, bagus karena memang uh, selain pusat ekonomi ada di boyolali kota juga ada di daerah Ambeng ini karena yang Ada di daerah sini itu termasuk Jalan yang didintasi Jalan nasional Nah mohon maaf ini kita mendahului Lewat sebelah kiri karena memang kalau nunggu Di belakang truk cukup berisiko Kadang-kadang truk, truk pasir itu ada yang Tidak kuat ketika naik dan Kita yang di belakang pun kadang, -kadang suka Jadi senam jantung ini Maka ini kita lewat Sebelah kiri untuk mendahulunya ini mohon maaf sekali Ini ya Uh, karena satu ya kadang-kadang suka lambat truk-truk itu nggak mau di pinggir sebelah kiri Karena mungkin berisiko ya Nah ini kan sudah masuk Kabupaten Semarang yaitu di Kecamatan Tengaran Sebelah timurnya Kota Salatiga Ataupun Semarang bagian tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Ngogyo Sebentar lagi nanti masuk Kota Salatiga dan sudah jelang maghrib ya, ya sudah sedang maghrib ada uh, siap-siap juga kita untuk uh, istirahat kemudian nanti besokan kita lanjutkan kembali Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami sudah sampai di kota Salatiga Ini di Simpang 3 Tingkir, uh, Tepatnya di Samping Ataupun dekat terminal uh, Kota Salatiga Ini sudah sampai di uh, Arah dimana tujuan kami uh, Rencanakan Ya di hujan Cukup dingin Sejuk kota Salatiga Memang uh, kotanya adem uh, Sejuk dan asri dan boleh teman-teman untuk bisa berlibur ke kota salah tiga banyak hotel banyak penginapan yang bisa anda nikmati di kota ini walaupun kecil tapi cukup uh, ngangen Alhamdulillah ya barokah Insya Allah Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan terus terjalin silaturahim ya. Oke itu itu yang kecil itu putra kedua Bang Surya. Nah yang belakang itu yang putri itu putrinya Pang Surya itu rakunya. Yang nomor dua. Nah, yang nomor dua. Energi kenanya ya.